bulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti hilang pandangan. Kanmu mana api di angkasa? Entah berapa lama kau di sana sehingga diriku ingin bersuara. Korbankan diri. Rindu yang membelenggu Membuang waktu bersama mimpi Walaupun sepi takkan berlalu Pada malam ku titipkan salam Untuk dirimu yang aku sayang Semoga cinta kita akan abadi Sampai matiku akan menanti Pandangan di dalam mata Bayanganmu menapi di angkasa Entah berapa lama kau di sana Sehingga diriku ingin bersua Korbankan diri dalam ilusi Hilangkan rindu yang membelenggu Membuang waktu bersama mimpi Walaupun sepi takkan berlalu Pada malam kutitipkan titipkan salam Dirimu yang aku sayang Semoga cinta kita akan abadi Sampai matiku akan menanti